Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, kita akan menyemprot cabai rawit anti-antraknosa anti-antraknosa yang kita, kita gunakan kasihkan. ini PSB, ini Eco ini pupuk lengkap merek Green Tama plus GPT ya teman-teman kandungannya nitrogen 5% zinc 0,20 ppm boron 20 ppm dan juga ada tembaga dan plus zat pengatur tunggu kita masukkan ke alat simprot ini untuk PSB kira-kira setengah botol ini yaitu 250 ml jadi kita kocok dulu sebelum kita gunakan agar bakteri di dalamnya menyebar ini berwarna merah teman-teman baunya sangat menyengat karena ini terbuat dari telur ini eco enzyme terbuat dari kulit nanas ini baunya sangat harum seperti jus yang sudah difermentasi. ini pun kita tuangkan, kita cocok dulu agar bakteri di dalamnya merata kita tuangkan setengah sekitar 250 ml namun karena ini musim hujan kita habiskan terus ya teman-teman tidak masalah nanti efeknya kita lihat kalau menurut saran para ahli 250 mili, tapi karena ini cuacanya hujan mungkin nanti ada sebagian yang jatuh ke bawah karena kita masih punya stok banyak kita habiskan terus satu botol air mineral ini ini untuk pupuk kita menambahkan pupuk lengkap ini. Nah, biasanya kami memberikan ini sekitar empat tutup botol per tangki ya teman-teman. Tapi karena ini musim hujan, kami tambahkan satu tutup lagi nah, untuk nutrisinya teman-temannya. Selain pengobatan, nutrisi juga harus terus menerus diberikan dan kita aduk, kita aduk dulu teman-teman, setelah kita aduk, kita tuangkan perlahan-lahan. Setelah kita tuangkan jangan lupa teman-teman kita goyang-goyangkan dulu sprayernya supaya bahan aktif di dalamnya itu merata. Ini dia teman-teman proses penyemprotan antri-anti antri Anti, antri. <laughs> anti ya teman-teman, anti antraknosa dengan ECO enzim yang terbuat dari kulit nenas Yang kita fermentasi dengan M4 Juga di sini kita tambahkan PSB yaitu fotosintesis bakteria yang bermanfaat untuk uh, untuk daun tanaman untuk menangkap cahaya matahari apalagi ini cuacanya mendung setelah hujan ini musim hujan yang sangat lebat ya teman-teman hujannya sehingga kita tambahkan PSB untuk membantu meningkatkan proses putus juga kita tambahkan pupuk lengkap Green Tama ini kami tidak memakai pupuk maksud kami uh, fungisida kimia karena sangat rugi ya teman-teman hujan tidak berhenti di daerah kami pagi dan sore sehingga kami berinisiatif untuk menambahkan pu uh, apa fungisida yang nabati ya teman-teman ataupun organik. Agar jika nanti setelah penyemprotan terjadi hujan itu fungisidanya tidak berbahaya untuk tanah jika jatuh ke tanah. Maka itu merupakan bakteri-bakteri yang baik ya teman-teman Ini dia contoh cabai rawit kita yang sudah terkena antraknosa teman-teman Karena sudah lama sekali tidak disemprot dengan anti-antraknosa Karena hujan terus-menerus di sini ya teman-teman Sudah 20 hari tidak disemprot Dan ini mudah-mudahan nanti setelah disemprot akan hilang ya perlahan-lahan antraknosanya teman-teman pantau terus channel ini ya teman-teman semua nanti akan kita perlihatkan hasil setelah penyemprotan anti antraknosa ini nanti akan kita buatkan videonya hasil dari penyemprotan ini kemudian akan kita buatkan juga tutorial untuk membuat eco enzim kulit nanas dan juga tutorial cara pembuatan bakteri putus sintesis yang bermanfaat untuk me mengoptimalkan ataupun memaksimalkan proses putus sintesis pada daun sehingga meningkatkan hasil panen. Untuk teman-teman yang melihat video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kemudian tekan tombol loncengnya apabila perlu. Teman-teman juga bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Agar channel kami ini bisa terus-menerus membuat video-video yang informatif tentang pertanian khususnya tentang cabai rawit.